Saya Ibtahuddin, founder pptpixel.com. Sampai jumpa di kelas PPT Pixel. Nah, sudah tidak bingung lagi kan? Let's smile for ads PPT Tahukah kamu, perawatan gigi itu penting. Setiap enam bulan sekali, kita harus periksakan gigi kita. Jangan sampai aktivitas kamu terganggu karena memiliki masalah gigi. Kini hadir di kota kamu, dengan peralatan terupdate, sehingga penanganan kamu jadi jauh lebih safe dan tidak menakutkan. Perawatan yang kami tawarkan mulai dari tambal gigi, pasang behel, pemutihan gigi, dan lain-lain. Dapatkan promo spesial. Ke dokter gigi, gak takut lagi. Hubungi kami sekarang juga.